Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi sama gue di sini tentunya di channel kesayangan kita semua. Oke, okay, di sini gue mau langsung eksekusi aja untuk pola pertamanya di Spin Turbo lewati layar 30 kali. Oke, okay, di sini gue spin di bet 4800 dan di sini gue bawa modal kurang lebih seratus ribu, ya guys. Aduh, aduh, aduh, mantep banget nih. Kali 50 yang langsung connect nih di awal permainan ini sangat-sangat luar biasa sekali dan mendapatkan jackpotnya satu juta dua ribu, guys. Wow ini sungguh-sungguh luar biasa banget Ini suatu keajaiban yang sangat luar biasa banget ya Baru bermain dan baru pemanasan Udah langsung dikasih yang mantep-mantep guys Oke okay, ya dan tentunya seperti biasa ya di sini gue akan memberikan untuk tips dan triknya ya terutama untuk pola-pola gacornya di sini dan gue akan share ke kalian untuk info slot gacor dan juga situs slot gacor hari ini guys. Oke, okay? dan tentunya Ya buat kalian semua yang udah mampir di sini, gue harap kalian sih simak, simak dulu aja videonya dan jangan di skip-skip ya guys, biar nggak ketinggalan untuk info-info terbaru dan terupdate dari channel ini. Dan yang pasti juga buat teman-teman semuanya jangan lupa untuk di-like, komen dan di-share ya guys, agar channel ini juga semakin berkembang. Nih. Wow, ini gue sangat-sangat terkejut banget karena ini tuh yang luar biasa sekali. Baru bermain udah dikasih yang mantep-mantep ya guys. Wow, ini gila sih ya, keren banget. Dan next di sini gue lanjutin lagi untuk spin selanjutnya ya. Di sini gue mau lanjut lagi spin turbo lewati layar 10 kali nih. Masih di bed yang sama dan di sini gue gak aktifin untuk taruhan gandanya ya Gue main santai-santai aja, gue main slow-slow aja guys Tentunya dengan pola-pola yang simple-simple aja Ya ini pola gue ini simple-simple banget dan ya gue gak mau juga ya ribet-ribet gitu ya Takutnya nanti kalian uh, gak bisa pahami ini Jadi ya semoga pola ini mudah untuk dipahami buat kalian para starter money dan ya semoga juga bisa membantu ya untuk bisa mendapatkan profitnya di sini, guys. Oke. Okay. Dan lumayan juga gue juga lebih berhati-hati ya karena ya takutnya cuma di awal aja, ya nanti di akhirnya malah rungkat. Gue nggak mau seperti itu. Jadi di sini gue agak sedikit lebih ngerem gitu ya, lebih santai aja gitu. Oke, okay guys. Dan ngomong-ngomong uh, soal situs gacor hari ini, ya tentunya di sini gue akan uh, memberikan referensi untuk kalian, ya yang pastinya situs gacor hari ini untuk kalian mainkan di sini, ya yang pasti ini rekomendasi ya, dari gue, ya, untuk kalian. Ya, karena memang menurut gue ini tuh uh, situs yang uh, sangat mudah untuk memberikan kemenangan, ya karena gue udah buktiin sendiri, kenapa gue bilang seperti itu karena gue udah buktiin sendiri, guys. Jadi di sini gue share untuk kalian untuk situs Permen 138 ya. Buat kalian semuanya dan yang pasti sih di sini gue main di situs Permen 138 ya. Oke. Jadi buat kalian di sini ya, mungkin yang belum tahu ya kalian bisa kepoin langsung ya kalian bisa klik aja link yang ada di pin komentar Oke okay, next di sini gue mencoba ya di sini ya gue berusaha nih ya mudah-mudahan hasil dari permainan kali ini Atau di dalam skater ini bisa uh, memuaskan nih ya dan membuahkan hasil Kita lihat sama-sama aja ya guys Oke okay. Ya pasti buat teman-teman sini ya yang ingin bermain di situs permain 138 nih kalian bisa langsung klik aja link yang ada di pin komentar ya oke okay. seperti yang gue bilang tadi ya kalau kalian penasaran kalian bisa langsung klik aja ya yang pasti sih semoga kalian mendapatkan keberuntungannya di sini ya tentunya di situs permen 138 guys oke okay. lanjut lagi nih masih ada 8 spin lagi guys ayo dong uus kasih cuan-cuan yang mantep ya kasih trot dulu waduh merahnya boleh nih guys Oke okay. Dan untuk game kali ini ya tentunya gue main di RTP yang lumayan tinggi nih ya gue main di RTP 98% ya yang pasti ini zona hijau ya kalian tahulah ya kalau di udah di atas 90% itu pasti hijau. Jadi ya pastinya aman. Oke. Okay. Hanya 46.000 saja. It's okay guys. Mungkin karena memang tadi sudah dikasih jackpot-jackpotnya di awal jadi ya mungkin ya di sini uh, terkuras habis gitu. Ya tapi overall sih oke okay, nggak masalah dan gue lanjutin lagi untuk pola-pola selanjutnya. Ya, tapi sebelum itu buat teman-teman jangan lupa ya untuk selalu support channel ini dan tentunya sih semangat selalu untuk tetap mencari kegacoran-kegacoran bareng gue di sini ya guys. Oke, okay, yang penting kalian harus lebih berhati-hati ya dinikmatin aja permainannya, nggak usah yang terlalu nafsu. Oke, okay? dan yang pasti buat kalian, nih, khususnya para slotter mania, ya gue harap kalian juga nggak usah yang uh, terburu-buru nih, ya, oke? Okay? Namanya permainan pasti menang kalah itu sudah menjadi hal yang biasa. Yang penting gimana kita bermain. Jadi ya apapun hasilnya kita terima. Oke okay, guys. Dan ya di sini total kemenangan gue sudah mendapatkan juta ribu Tapi karena memang gue masih... Uh, melanjutkan untuk pola-polanya jadi gue lanjutkan di sini ya sebenarnya di sini gue itu udah sering bermain di situs ini tapi karena memang uh, kemarin-kemarin gue masih belum dikasih profit jadi gue coba untuk bermain lagi di hari ini ya semoga aja sih bisa membuahkan hasil oke okay guys di sini gue coba untuk pola terakhirnya di sini gue manual dulu aja ya di bet 1200 gue udah uh, coba untuk turunin bednya dan ya pasti sih ya di sini gue akan selalu memberikan yang terbaik ya gue akan mencari untuk pola-pola terbaiknya di sini untuk kalian semuanya khususnya para sloterman ya oke guys dan gue rasa cukup ya untuk cuan hari ini ya pastinya buat kalian semuanya semoga kalian juga bisa mendapatkan kemenangan kemenangannya di situs permen 138 ya semoga kalian sehat selalu lancar rezekinya dimanapun kalian berada dan thank you so much buat kalian yang sudah menonton yang sudah support juga, gue izin pamit dulu sampai ketemu lagi, bye